ya siap nang naik kesin, ya terus montok diputar dulu kan puter dulu nah baru nanti di dalam digeser nah, coba eh kok puternya kayak gini iya muter dikit lah mana bisa ruangan dikit kita nggak bisa masuk nanti di nanti diputar lagi di dalam kalau udah masuk nggak bisa ada. boy nanti depannya dicongkel aja dari depan dicongkel gini ya udah coba turun lagi Dor terus terus terus lagi terus, ah. lagi terus, nggak bisa kayaknya diputar gitu, nggak. Siapa? Koan. Ya. Tanya kamu ada yang tenang yang ngantir yang bisa ngerti, yang dia mau gue di jalan. Jerago, <tuh> jerago, tolong sih, aja. Napa? Untuk dia mobil apa ya? Ininya gak bisa buka dulu nah, oh, Ini Gak bisa bisa ya Bensin ya. Oh, kena apa itu buru-buru Harusnya... nah, temennya... uh, ya harus kipas, kipas nggak buka dulu nak. nggak, dorong ke belakang nggak bisa, nggak bisa udah mentok, mentok. kayaknya kipas itu tenang, buka dulu kipas buka nggak ini? Nah, ini mentok. iya, mentok itu bisa, bisa. udah, udah, buka itu aja Tapi kan, dulu. Bisa nggak kau arahin gini? Uh, pantatnya lebih turun gitu ya? Ini ditekan ke bawah, bisa ditekan Nanti hmm. nggak bisa bulat bulat yang masuknya. Halo, Bang. Bisa deh. Ya, tapi ininya Iyi. ke bawah. Itu loh berarti yang salah. Enggak. Ininya ke bawah, wow. Jadi ini gantungannya ini gantungannya ini ke depan gitu. Paham enggak? Jadi dia gini. Mirip. Itu Terus gimana? Coba dulu ini Iya. Nah, nah. kalau ini dibuka mah tinggal masuk karena dikit doang dia. Nah, coba dulu kalau buka ini, kalau enggak bisa masuk baru kita rubah ini. Gitu loh. Guys. Yang ngasang mesinnya gagal. Gagal. Udah upload loh ini. Masukin gagal. <laughs> like lagi ya. Oh. Kan. orang nonton. Guys ada kesalahan teknis guys mohon maaf ya guys ya aja ya jangan sampai enggak di like subscribe kalau enggak nanti diklaim diklaim guys kalau enggak di subscribe sempir habis seular diklaim oke okay, guys terima kasih oke okay, guys Tutup terima dulu lah. kasih Jangan lupa like, bunyikan loncengnya, subscribe, and komen di bawah ini. Ya, okay. Tunggu episode berikutnya ya. Nah, Siap? Episode berikutnya, guys, ya.